jelang hadapi Eintracht di Piala Super Yufa, Ancelotti sebut Real Madrid punya kelemahan. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengatakan timnya memiliki beberapa kelemahan dibandingkan dengan lawan mereka di Piala Super Yufa 2022, Eintracht Frankfurt. Menurut Ancelotti, tim Jerman itu lebih unggul dalam hal kebugaran pemain karena memulai musim baru liga domestik lebih awal. Kami memiliki beberapa kelemahan lebih dari Entra, yang memulai musim mereka lebih awal, tetapi kami akan bermain untuk menang," kata pelatih asal Italia itu kepada situs resmi Juve. Kendati begitu, Ancelotti menegaskan pasukannya akan berjuang untuk menambah koleksi trofi mereka. "Kami melihat ke depan dan tidak ke belakang. Kemenangan tahun lalu memperkuat apa yang kami yakini, tetapi kami harus fokus pada pertandingan mendatang. Selama musim mendatang ada enam gelar yang dipertaruhkan dan kami ingin memperjuangkan semuanya," ujarnya. Piala Super Yupa 2022 akan dimainkan pada Rabu 10 Agustus 2022. Stadion Olympia Helsinki di Finlandia akan menjadi tuan rumah pertandingan tersebut. Ini adalah pertama kalinya Finlandia menjadi penyelenggara final kompetisi klub UEFA. Wasit Inggris Michael Oliver akan memimpin pertandingan Piala Super UEFA 2022 antara Real Madrid kontra Entra. Real Madrid tancap gas dalam perburuan penyerang Nice Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan mulai tancap gas dalam perburuan penyerang milik Nice, Amine Goiri. Real Madrid saat ini mengandalkan Karim Benzema. Namun, Benzema sudah uzur untuk ukuran pemain sepak bola. Ia juga memang masih gacor. Namun jelas, ia tak bisa bermain sepanjang musim. Real Madrid pun santer dikabarkan mencari penyerang baru sebelum bursa transfer musim panas 2022 ini ditutup. Salah satu pemain yang dikabarkan dibidik oleh Madrid adalah Amine Gouiri. Kabar ini dilansir oleh Sport. Laporan itu menyebut, Kans Madrid memboyong pemain Prancis itu terbuka cukup lebar. Pasalnya, kontraknya di Nice tersisa 2 tahun lagi. Sekarang, klub tersebut hanya punya dua pilihan, memberikan kontrak baru atau menjualnya. Di saat Nice belum memberikan keputusan, laporan itu menyebut bahwa Madrid tancap gas dan sudah menggelar pembicaraan dengan klub Prancis tersebut. Saat ini, mereka disebut sedang membahas dua opsi. Madrid disebut bisa memboyongnya pada musim panas ini atau membiarkannya bermain di Nice musim lagi. Tentunya dengan status pinjaman. Nice sendiri disebut terbuka untuk mengambil opsi yang terakhir. Mereka kemudian akan siap melegonya dengan harga 40 juta euro. Tapi di sisi lain, Madrid siap memboyongnya pada musim panas 2022 ini. Tapi dengan demikian, mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak. Selain Aminegowiri, Madrid juga dikaitkan dengan beberapa nama penyerang lain, sebut saja Benjamin Sesko dan Timo Werner. Dendam dibuang Real Madrid, penyerang Spanyol ini klaim bisa bersaing dengan Karim Benzema. Eks penyerang Real Madrid berjuang mayoral seperti dendam kesumat dengan mantan timnya. Pemain asal Spanyol itu meyakini bahwa dirinya bisa bersaing dengan Karim Benzema meski saat ini ia sudah angkat koper dari Bernabeu menuju Getafe. Seperti diketahui Borja mayoral merupakan pemain jebolan Akademi Real Madrid. Pemain 25 tahun itu sempat masuk ke skuad utama pada 2016. Namun setelah itu Borja mayoral harus melanglang buana dipinjamkan ke sejumlah klub Eropa. Tercatat dirinya pernah dipinjamkan ke Wolfsburg, Levante, AS Roma hingga Getafe. Namun akhirnya, Borja Mayoral dijual oleh Los Blancos ke Getafe dengan mahar 173 miliar rupiah. Berbicara usai kepindahannya ke Getafe, Borja Mayoral percaya dirinya akan mendapatkan kesempatan lagi di Santiago Bernabeu. Ia mengklaim bisa menggantikan peran Karim Benzema di masa depan. Saya tidak tahu apakah saya akan memiliki menit bermain di sana, di Real Madrid. Tetapi saya ingin lebih menikmatinya. Saya sedang mencari peran utama dan saya pikir saya akan bermain lebih banyak di sini, di Ketape. Kata Burja Mayoral, dilansir dari diario AS. Saya memiliki kontrak dan saya melihat diri saya sebagai pengganti Karim Benzema tentu saja. Saya memiliki beberapa percakapan dengan Carlo Ancelotti, tambahnya yakin. Lebih lanjut, Borja Mayoral nampaknya kecewa karena dipinjamkan oleh Real Madrid. Oleh sebab itu, ia mengatakan akan berjuang keras setelah dikontra Getafe selama lima musim, diharapkan hingga 2027 mendatang. Keinginan saya adalah mendapatkan semua yang saya miliki di sini dan tetap tenang. Sudah bertahun-tahun dengan tekanan untuk melakukannya dengan baik untuk kembali ke Real Madrid. Pungkasnya.